itu nah. secara pake, terus kue razaat atas hati. potensi, Ya kan Misalnya zakat setengah, atau 10% persen, atau 20 atau kemungkinan zakat kan usur, usur, rubul usur, kan hanya potensi 3, Saya tak usur Tiap berarti berapa? 250 rupiah kan? <tos> gitu, tau kan. kan satu saya sore 10 ya Iya, disunduh sore orangnya wibu. Orangnya wis Berarti nak, tukang parkir untuk di ruangan tuh saya kan nah, mau so, <tos> <"Raffia>, zakat. Cuma kayak wibu, udah jatim-jatim lipat aja dong. Zakat rafia, zakat <in common. tos> rafia. So, yang penting panger teh, nadanya ini maghri menumpau. Zakat rafia bisa nih, bisa tinggal rokokan.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 amalane meskipun kita melarat, donya kita ya tetep rawet. Rawen napa? Seben. Pemenang iki wong melarat, tambah dosa gedhe. Salah juga, kuke, halal. Warahmatullahi wabarakatuh, ngerawatkan ini memarat, ini kisah nyata, kiai tenan pulau ke sekolah, ngerawatnya kok, itu kok, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, malah jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, berat, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, jarak, Nanti, sepuluh tahun, aku beli cat aku. ngeri, ngeri di, untuk pihak koma melarat, enggak suka. Rahman koma melarat, salah, salam hitamnya Rufin, sepuluh tahun, rasanya kaget. Kalo anak pernah anaknya, sekolah. Woi, rasa ngeri, Iku sirine kena opor api tapi nabi waw, abe, abe, abu bakar abe, usma. Pergok, nabi, ku, kalu, darhari, dinyani, abu usman nabiku harga bakar saya mesti paham? Artinya ini komunitas wong melayu potensi haram woh, haram berat berkharane jatah waw. jatah nyawa noh Mulaniku ngulane, wong nak kepergian nihwo adine, atau seketak sawo pun udah digoblok, merkoh sok tak sawo, wong mok niain yang komunitas miskin, akhirnya salam tempel kok wong miskin jatah, blonjo, jo, fakfak, bang, percaya aku toro, <hesitation> tak waringan sih, kalau yang mulai munsa bin akut suatu, wahai dan kau sen lamnya tuh, kau guru tuh, kau wahai dan seru zon ke baru jarian so, eh, kitab diwaru safi. Sakhir-sakhir Imam Syafi'i tentang kearifan Di antara yang merapali begini Fakihan wa Sufiyan waqun lai sawahidah Wa inni wa haqwa hi'iaga anasohu Ini dia menurut saya, kalau tidak Fatihan ya Sufiyan Fatihan ya Sufiyan, kalau tidak jadi Fakih pak, atau jadi Sufiyan Kalau tidak, ya, Fakih ya Sufiyan nah, Tidak ada orang-orang yang berbicara Tapi bener. itu benar Saya sepul bener, saya anggap orang Twitter Terima kasih Jasbo, jasbo, mungkin saya dengan sapi, pakun leisa wati wasufian, pakun leisa wati ke, itu jadi salah kita. Wiswabohi, aku ngadani ke pak ini wahakuohi ya ke anusohku, nasehati. Nanginya uang padahal uang sapi itu presiden fake. Wahai dakosin, lamnya zukol, guhutuko, iki uang iki uang atas, hati ini kata kwaples, <Just>. lamnya zuku, gak ngicipi <tiple> tak Tapi nak komentar uang tasawuf, wahai dakosin, jahulun. Ikecil, gue berpikir orang jahilur lumayan, jahilur, goblok banget. Karena si kiai marah, terus di komunitas marah kok. Mau ganjaran suke, akhirnya kadang utang-utangan ntar mau marah. Lagi kadang si itu si utang lo malah di SPP. Nah, nggak mau suke, utang lo gue diirakan gue, tapi nggak mau marah. Kalau utang Mustofa yang mikir tenang, jatah kirimnya anak, kok tanpa aku malah maris retentok. Orawan akhir, saya kau utang beras ken, aku oh, tangi beras omgir, baru tangi kerupuk apel. Isu itu jadi cerita mereka masa. <tuk> Bayangnya no, uang suguhan, uang dia alpat, sombong. Wes sombong laris. Nyakir di aku tak juta, kok kada? Di parkir di sekolah sedino aku parkir tenglimu, tengkota. Tak parkiran sekolah aku, berarti nak indah lima toko, lima puluh ribu. Berarti nak tak ulang, tak juta setengah. Bung Sugeng salam templek bang kiai sak juta berarti duit parkir. Bang Sugeng Jakarta. Setino kan nak Ibu nak Sak juta. Terus salam templek bang mau sak juta yang parkir. Tapi gampang halal. Di bank spp be kelo jomong, hmm. lego sirene itu hebatnya Rasulullah, Salomo apa di masalah, melayani nabi, wahai kudru tapi wang rokak be kelo nabi re nabi, wahai akutakar, sayi bin abdul rahman keno, merkuwong suke, wong suke, wahai anaknya, kain di 2 orang kanggo neng keluar, kane sebut yas alu naga mazra, yon afu, afu, kul, al, ak, kutai oleh, go, infakno nol, sing seng muwai, kebutuhan. Paham pam ya? Lain apa ya, aku barang selalu iya lah. Kue hurah tahu luweh, ngelane rausan apa tuh? Tapi ujung roso tuh suci, bebe. Weh, maaf hadir sih, lo menyokong rafia maunya. Wah, ayo tau, kendi taliung rabi weh neng pasar, monggo wosak. Apa dagangan kan? pasar, wae wong akeh. anggur istigoni sakit kudu weh. Iwong iyo orang walaikman, kud. Yo Yohala, kalau lagi seneng, kalau pulalah anu magon diorang, oleh sisi dia saudi, lebih baik mungkin. Tapi nang roso atau hatar nama opo, wong ora melok tubu, bayar siwo yorakido. Eto ro pulo, dia tetap siakan magon, wo ngurong persen. Istilah teh, kaya anu Quran anu pu aladi, dan hidup di sunah, pistero, water. Jadi tawara itu ya, nato ro fakke, wo masif sotako, ngenteni suke, ada nato koran, wo ten marat ya suke, nggak habis sotako yo. Wani bisa roh? Wotor. Waduh rayu opo sing ora ya. Wong iki sampean milih dadi wong peke opo dadi wong? Tak tahu. Tak tahu. Bodoh ora tak tahu bodoh. Tak peke. Atos. suara kabeh wujud. Yo ora atos. Yo bodoh. Yo tanpa identitas Pulau Warai gitu terus Wong itu ojo mau ulama sito, uju anut ulama. Makanya cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang bukti al sakit algalhi, gue sengalim. Tapi Wong saat lima Wong tetap alim gue. Jadi gue masih. Ini gue pedagang kaya raya, baru ini diulang tasawuf terus milah tasawuf. Padahal zaman daging ini donatur santri. Gara-gara Denny tasawuf roh. Kembali Padang Pasir, ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya, itu terus manuk-manuk dia, makani burung itu. Akhirnya hasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Gelalas, ditegur, dipakani kancan- kanca Ini matur guru nih, ya ustaz, saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur, pulau tawakal rezeki ke pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi, <guluh> gurunya gue makan kakak. Blok, blok, blok, anut kok segi pakan. Anut segi makan nih ya, keren. <guluh> Seder, jadi <guluh> alias dulu ya, Veyron menelitis jumlah. So. Kan lucu kan, dia kok milih posisi anut, manut, segi pakan. Tapi itu dulu kenyataan ngono, foto anut segi pakan. Anut segi makani nih lah, keren. Keren, kong alias dulu ya, Veyron menelitis jumlah. So ini ya, pak guru, rasik gemar kadang kita sebagai murid tuh salah pandang, kita melihat itibar, melihat yang di pakani, guru kita yang punya kearifan, ngelengolah, pokoknya nirusing di dipakani. kok gak nirusing